Bagi kaum laki-laki, ketika tertarik dengan seorang wanita, banyak yang menggunakan bermacam cara untuk menarik perhatian si wanita yang dituju. Bahkan tak jarang menggombal, mendapatkan hati seorang wanita bisa dibilang gampang-gampang susah. Untuk itu Anda boleh mencoba hal ini, yaitu tips mendapatkan hati wanita. Yang pertama, perlu kamu tahu cara merayu wanita yang benar ialah, jangan terlalu berlebihan atau lebay. Kamu tidak perlu menggunakan kata-kata manis yang berlebihan, jika berlebihan Anda akan dinilai sebagai laki-laki agresif. Jika Anda ingin menarik perhatian seorang wanita Anda harus pelan-pelan, saat tahap pendekatan, janganlah menjadi seorang yang dominan, berikan dia lebih banyak berbicara, kamu hanya perlu menyimak apa yang dibicarakan dan menanggapinya. Cara merayu wanita yang kedua, berikan dia perhatian penuh saat bertatapan langsung maupun saat tidak bertatapan langsung. Contohnya chatting lewat WhatsApp ataupun lewat pesan singkat. Saat kamu berhadapan, cobalah melakukan kontak mata secara langsung. Melakukan kontak mata secara langsung mampu membuat kamu mendapatkan perhatiannya. Selain itu, kamu jangan lupa untuk selalu memberikan senyuman terbaik Anda. Untuk perhatian lewat chatting, buatlah obrolan tersebut tidak kaku. Yang ketiga, memuji kelebihan yang dimiliki. Jika kamu telah mengetahui kepribadian baik dirinya, Anda bisa menggunakan hal itu sebagai bahan rayuan, namun tentu saja dengan tulus. Setiap wanita pastinya senang jika mendapatkan pujian yang tulus dari seorang pria. Mendapatkan pujian dari seorang pria, mempunyai arti tersendiri bagi wanita. Jangan lakukan rayuan dengan kata-kata manis dan berlebihan. Berikut ini akan kami berikan kata pujian yang membuat hati wanita meleleh. Yang pertama, aku suka caramu tertawa. Yang kedua, kamu sangat cantik. Yang ketiga, aku merasa nyaman menjadi diriku sendiri ketika berada di dekatmu. Yang ketiga, Aku merasa bahagia bersamamu. Yang keempat, terima kasih sudah menjadi apa adanya. Yang kelima, kamu motivasi aku. Yang keenam, aku sangat menikmati waktu yang dihabiskan bersamamu hari ini. Yang ketujuh, aku orang yang paling beruntung hidup di dunia ini karena menemukanmu. Itulah beberapa tips untuk merayu wanita, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan di media sosial Anda. Terima kasih, sampai jumpa.